Halo guys, salam semuanya. Kembali lagi di channel saya dan di video kali ini seperti sibetta. Di sini saya akan memberikan berita-berita yang terbaru lagi ya. Oke, okay, kita langsung aja ke satu persatu. Bajaknya oke, okay, lanjut ke versi yang kedua. Oke Lanjut ke verse yang ketiga. <SILENGALAN> Oke lanjut ke verse yang keempat. <SILENGALAN> Lanjut ke bersedia yang kelima. Oke, lanjut ke bersedia yang, <Sed> ke yang keenam. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke tujuh <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke delapan <SILENCIO> oke okay, lanjut ke versi yang ke-9 oke lanjut ke versi yang ke-10 Oke lanjut ke versi yang ke-11 Oke okay, lanjut ke versi yang ke-12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 kita lanjut ke versi yang ke-15 oke lanjut ke versi yang ke-16 kita lanjut ke versi intro ke-17 oke lanjut ke versi intro ke-18 ya ke lanjut ke persidangan ke-19 Oke lanjut ke persidangan ke-20 Oke, okay, jadi mungkin segitu saja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.